Smash them. All troops deployed. Leluhurku, aku butuh jawaban Barang. Request backup Initiate retreat Aku akan membawa kepercayaanku hingga aku mati Initiate retreat Kemana kita sekarang? Request backup Launch attack first. Aku tidak akan menodai nama yang kau berikan padaku Berjalan maju, tak pernah cara bagiku untuk kabur dari masa lalu. Leluhurku, aku butuh jawaban. Ibu, aku tahu kau sedang menjagaku. Kekuatan seorang petarung datang dari semua yang dia cintai. Retreat. An ally has been slain. Initiate retreat. Launch attack, Pertarung sejati akan memberikan kehidupan pada hal yang ingin dilindungi. Ibu, aku tahu kau sedang menjagaku. Berserilah, satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa lalu. An enemy has been slain. Sejati akan memberikan kehidupan Rakyatku. An enemy Satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa lalu. Berjalan maju, satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa lalu. Aku akan membawa kepercayaan. Kekuatan seorang petarung datang dari semua yang dia cintai. Ha! Berjalan maju satu satunya cara bagi untuk Petarung sejati akan memberikan kehidupan. Your team Her, mana kita ha. An enemy has been slain Ibu, aku tahu kau sedang menjagaku Andai kan Legendary mana kita sekarang your team a berjalan maju satu-satunya cara bagiku untuk kabur dari masa lalu Our Pada hal yang ingin dilindunginya Initiate retreat Killing spree Double kill Triple kill An enemy has been slain Wiped out Launch attack Aku tidak akan menodai Nama yang kau berikan padaku Your team destroyed a turret Request backup Andaikan aku punya kekuatan Your team destroyed a turret Aku akan membawa kepercayaanku hingga aku mati Ibu, aku tahu kau sedang menjagaku Aku akan membawa kepercayaanku Killing spree Victory!